Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia Yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini Terima kasih banyak ya Untuk kalian yang mungkin semuanya yang udah menekan tombol subscribe Like dan tanda loncengnya Dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya harus masih semangat ya Untuk bisa melewati satu persatu permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi Oke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 Penipuan Oke hari ini siapa yang masih resah dan gelisah Dan akhirnya merasa serba salah Dan akhirnya hari ini galau Makan tak enak tidurnya tak nyenyak dan mungkin mandinya pun sudah tak basah Dan hari ini siapa yang sudah konsentrasinya terpecah belah ke beberapa bagian Akhirnya sekarang sedang marah-marah. Akhirnya hari ini sedang panik, ya. Sudah minta tolong ke sana kemari, udah minjem di sana dan di sini, tapi tak kunjung menyelesaikan masalah dan tak ketemu solusi hari ini. Oke, baik. Hari ini siapa yang takut banget ketemu sama debt kolektor lapangan? Dan pada video kali ini kita akan tunjukkan bagaimana debt kolektor lapangan datang ke rumah kalian. Dari aplikasi apa bang? Hari ini yang mau abang jelasin. Dan akan kita simak pada video berikut ini. Oke, okay, ya kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana debt kolektor lapangan ini datang ke rumah kalian. Coba cek di belakang layar monitor berikut ini. Hah? Okay. Punya barengan ada sama oh. tante di situ. tadi ya, lu habis Boleh duduk ya? Iya boleh. Nama saya. Si Hai Oh iya. Dari Untuk keterangan five friendson. Si halo. 34 hari ya, Bu ya? Hari lebih empat hari, hari. tunggakan ibu 2.996.000 kalau kira-kira bu udah bisa masuk bu tolong dibantu kita orang lapan kalau kalau ibu siswa bersendir ya bu ya. Bu. lewat lewat telepon. Dengan mm. itu proses agang, ya, bu, ya. Gak ada, bu. Gak ada bu ya? Atau dari, dari kasar? gitu, ada, ya. semua, ya, bu, ya. Kalau ada boleh dikomplain ada yang datang. Kalau saya bukan pihak ketiga bu Iya, ya. ininya ya. Kalau untuk pembayaran di putra, saya izin selfie bareng sama ibu, ya. <laughs> Oke, okay, ya, kita udah menyaksikan sama-sama tadi bagaimana baiknya debt collector lapangan dari aplikasi Credivo. Pak Haivenson Sialho, Horas Pak. Sepertinya Bapak ini orang Medan, ya kan? Dan ini merupakan salah satu uh, debt collector lapangan atau field collection yang wajib diapresiasi. Dan gua pengen nitipin Bapak ini kepada perusahaan Credivo-nya ya, bahwasannya inilah contoh Uh, field Collection atau debt Collector Lapangan yang memang berpengalaman, yang memang berpendidikan, sopan, santun, dan beretika. Dan beginilah sebenarnya Field Collection atau debt Collector Lapangan yang sudah mengikuti pelatihan. Dan Bapak itu juga tadi menjelaskan bahwasannya saya ini bukan tim... Ketiga, atau tim di luar dari Kredivo, bapak ini memang resmi dari Kredivo yang ditugaskan untuk melakukan kunjungan penagihan itu. Yang pertama, dan yang kedua, beliau juga cukup sopan ya, cara menyampaikannya adem, rasanya seperti itu ya. Jadi, hari ini, untuk yang masih takut masih panik, ketemu dengan debt collector lapangan, berdoalah. Semoga nanti kedepannya depannya field collection atau depth collector lapangan dari semua aplikasi-aplikasi yang hari ini sudah memiliki depth collector lapangan bisa mencontoh dan menjadikan Taula dan Pak Hefenson seolahho ini. ya. Dan akhirnya hari ini terjawab sudah. Yang kemarin bertanya-tanya, Bang berapa hari sih sebenarnya depth collector lapangan itu akan datang dan melakukan kunjungan ke rumah? Sesuai dengan pernyataan yang tadi sama-sama kita dengarkan setelah satu bulan ke atas. Jadi selama satu bulan itu mungkin ya bolak-balik diingetin ya, diteleponin dari berbagai macam nomor ya udahlah. Dan ternyata setelah satu bulan ke atas lah mereka akan melakukan kunjungan. Dan gua lagi nggak bisa banyak berkata-kata ya. Setelah melihat video tadi, sepertinya nanti ke depannya akan terjadi perubahan besar. Dan ini wajib dipiralkan supaya nanti abang-abang debt collector lapangan atau uh, debt collection dari aplikasi-aplikasi pinjol hari ini bisa menyontoh Pak Evanson si ini, ya. Jadi gua bolak-balik ngasih tahu ke kalian. Bahwasannya hari ini field collection atau depth collector lapangan itu juga adalah saudara-saudara kita sebangsa setanah air Yang hari ini juga bekerja memperjuangkan keluarga ya kan Dan gue berharap apabila nanti ada lagi yang melakukan kunjungan dan datangnya seperti ini Baik sopan santun beretika ya kita wajib kooperatif Nah kalau seandainya penagihan itu seperti ini gue yakin ya kita yang enggak dari awalnya nggak mau bayar, kalau ketemu debt kolektor lapangannya seperti ini, mau nggak mau kita bakal lemah, kita bakal mencair dan kita akan merasa malu banget ya, kalau penagihannya seperti ini. Seandainya itu gua ya, dan tadi ibu ini juga si debitur ini juga sudah merespon dengan baik ya, suasananya cukup mencair ya kan, cukup bersahabat, berkeluarga dan ketika uh, Pak Hevenson sielo tadi meminta izin untuk Berfoto selfie yaitu merupakan bagian bukti dari bahwasannya mereka memang sudah bekerja Bahwasannya memang mereka uh, sudah melakukan penagihan kepada debitur tersebut Jadi jangan marah kalau nanti ada uh, debt collector lapangan yang mengajak kita itu berselfie Dengan catatan ya mereka harus sopan santun Coba kalau belakangan ini yang kita lihat beberapa debt collector lapangan itu datangnya dengan teriak-teriak Menagih mempermalukan ya itu sudah melanggar ketentuan hukum dan tadi ya begitu beliau sampai ya beliau datang ke rumah debitur tersebut beliau memperlihatkan edikat pekerjaannya. bahwasanya saya ini adalah tim penagihan yang ingin melakukan kunjungan ke rumah debitur yang mungkin sudah keterlambatan melakukan pembayaran. Dan cara penyampaiannya itu yang gue cukup apa ya apresiasi lah. Jadi gak barbar gak premanisme ya kan tidak ada indikasi ingin melakukan kekerasan padahal ya selama ini kita berharap hal inilah yang terjadi sehingga masyarakat tadi secara pelan-pelan mendapatkan edukasi bukannya dengan gaya-gaya preman, dengan gaya-gaya kekerasan seperti itu ya orang sekarang malah lebih takut kalau ketemu debt collector lapangan itu yang datangnya seperti ini kalau debt collector lapangan yang datang dengan marah-marah dengan membentak, mempermalukan itu mah udah biasa hari ini ya kan mereka udah ini masyarakat udah udah benar-benar gerah jadi kalau ketemunya dengan yang keras sama keras masyarakat juga selama ini udah merasa tersakiti dengan perkataan-perkataan debt collection ya bakal terjadi baku bentrok ya kan tapi kalau yang datangnya seperti ini tuh ya pasti kita tuh juga adem gitu ya luluh ya gue aja tadi ngelihatnya, waduh ini bakal jadi orang besar gue nitip kepada pihak kredipo agar bapak ini diberikan kesempatan dong untuk Promosi naik jabatan ya kan supaya nanti dia bisa menasehati memberikan contoh teladan kepada teman-teman def kolektor lapangan yang lainnya. Oke ya jadi kalian gak perlu takut lagi ketemu sama def kolektor lapangan. Yang penting hari ini kalian harus bisa bersikap tenang dan tidak panik berlebihan. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.